ada sebuah unggahan spesial banget nih di akun Ika Wafitria di sini tentunya Kika mengunggah sebuah postingan foto Dede Leslie bersamanya persahabat ya. Wah terlihat tentunya sangat cantik banget Dede LSD ketika di backstage indosiar nih, tentunya kebahagiaan juga dirasakan oleh Kak Ika Wafitria persahabat ya, yang mah tentunya make upin Dede Leslie kembali ya. dulu mudah-mudahan saja kita selalu doakan buat idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Postingan tersebut lalu di-post kembali oleh akun Instagram Irnawati Anggel 16 yang mana tentunya di situlah sebuah kalimat caption dituliskan. Senangnya Kak Iga Wati Fitria bisa make up lagi katanya ya. Tentunya banyak sekali komentar salah satunya dari akun TV Fitriani tentunya langsung berkomentar Alhamdulillah ya, sayang doain bisa ketemu didek lagi ya kebutuhan sahabat yang langsung dijawab langsung nih oleh Kak yang mudah-mudahan saja bisa tentunya make up video deh. terus nih mudah-mudahan selalu kita doakan diberikan kesehatan kebahagiaan Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sebuah unggahan spesial Ini tentunya luar biasa banget Ketika di The si mencontohkan lagu para sahabat ya Kepada peserta tentunya duet bareng putri para sahabat ya Ini luar biasa banget duet yang spektakuler Tanpa latihan tentunya para sahabat ya Rasanya sangat dapat banget nih Apalagi tentunya Mumpal vokal suara Dede Lesti sudah tak diragukan lagi Para sahabat ya Tentunya merinding banget yang mendengarnya Ini adalah salah satu contoh kebanggaan buat kita semua para fans Tentunya Lesti Kejora memang banyak sekali prestasi yang ditorehkan ya Mudah-mudahan banyak tentunya orang yang selalu mendoakan dan mendukung buat idola kesayangan kita singer sebut terdistribusi oleh akun Instagram lesti Bilar galeri underscore yang mata tulis sebuah kalimat caption juga dituliskan Duit dedek bareng putri tanpa latihan tapi rasanya dapat banget best mantap kata peserta ya ada banyak respon yang positif banget dari para fans salah satunya di sini dari akun yani Suryani dot yes dua di situ mengatakan dalam kolom komentar. Paling seneng kalau lihat dedek kasih contoh ke peserta duet tanpa latihan aja bagus banget katanya ya Untuk selanjutnya para ada info penting bahagia buat kita semua Dari Bu Harsiwi Ahmad langsung para kita lihat aja nih Bu Harsiwi menginfokan bahwa tentunya jangan lupa untuk saksikan acara aksi-aksi 2021 jam 2 dini hari para ya Tentunya bakal ada si cantik Lesti Kejora nih persahabat situ ada sebuah kalimat caption juga Info buat kita, host-host yang selalu setia menghibur kita Ada Abhi Ramzi, Gilang Dirga, Irfan Hakim, Abdel Akhrian, dan Dede Lesti Kejora Persahabat ya Lesti lovers tidak boleh terlewat nih Mumpung bulan puasa, kapan lagi lihat kakak saat sahur katanya. Tentunya kita pantengin terus setelah acara lidah persahabat ya langsung saja kita ke acara aksi Asia 2021 bahwasannya tentunya ada sang kejarah tidak akan tampil tentunya sebagai host para ya. mudah-mudahan selalu memberikan kesehatan terus buat dedek Lesti amin ya robbal alamin selanjutnya persahabat kita lihat juga di sebuah unggang spesial banget nih dari Bang Dodo bersahabat, ya, yang lebih post, tentunya unggahan percakapan dari Rizky Bilar. Di situs, tentunya Abang Bilar kasih THR kepada Bang Dodo bersahabat, ya ada sebuah kalimat caps yang dituliskan oleh Bang Ricardo. Di situ dikatakan Kiki, gue doain semua mimpi-mimpi lo terkabul secepatnya, ya Rizky Bilar. Wow, bersahabat ya, tentunya memang kebanggaan banget. Buat kita semua para fans Tentunya Rizky Bilar nggak pernah lupa Sama orang yang sudah menemani dia Sampai di titik ini Salut banget ya sama Rizky Bilar Tentunya memang anak baik Inspirasi juga buat kita semua Benar-benar Mudah juga Bang Bilar selalu diberikan Kebahagiaan bersama ya Kita selalu mendoakan dan mensupport Buat Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga demo spesial ketika di acara Lida ya, di sini dia Elasti. Tentunya membuat kita ketawa persahabat para sahabat ya, di situ di Elasti nyanyikan lagu kejora, tetapi nadanya kerendahan ya, aduh, membuat sontak banget. Para pengisi acara Lida langsung ketawa nih, para sahabat ya, tentunya di Elasti nadanya kerendahan. Persahabat, kita lihat aja nih Tentunya ketika duet bersama salah satu peserta Yakni Louis dari Maluku Utara Persahabat yang ada dari LST tentunya Kerendahan membuat bengek semua Persahabat ya ketawa nih melihat Dan tentunya menyaksikan dari LST Yang menyanyikan lagu Kejora Tetapi persahabat ya Nadanya kerendahan Aduh bikin cute aja nih persahabat ya Gara-gara kerendahan Suasana jadi rame Persahabat ya Tentunya Selalu kita support, selalu kita dukung Buat idola kita, mudah-mudahan selalu diberikan Kebahagiaan sampai menuju halal Bersama Rizky Bila Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Para sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar baik, kabar bahagia selanjutnya Dari idola kesayangan kita Inilah informasi Di malam hari ini para sahabat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menurut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh